Mereka memiliki bulu lembut dan halus dengan mata biru yang menawan. Seperti halnya kucing lainnya, kucing birman juga membutuhkan perawatan yang tepat untuk tetap sehat dan bahagia. Berikut ini adalah beberapa tips perawatan kucing birman yang dapat membantu Anda menjaga kucing Anda tetap sehat dan bahagia. Menjaga kesehatan kucing, kesehatan kucing sangat penting untuk menjaga kucing birman tetap sehat dan bahagia. Pastikan kucing Anda selalu diberi makanan yang sehat dan bergizi. Berikan makanan berkualitas tinggi dan hindari makanan yang mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan. Selain itu, pastikan kucing Anda selalu memiliki akses ke air bersih dan segar. Pastikan juga untuk memberikan kucing birman Anda perawatan gigi yang baik. Sikat giginya secara teratur dan periksakan giginya secara rutin ke dokter hewan. Jangan lupa untuk memberikan obat cacing dan vaksinasi secara teratur. Merawat bulu kucing, bulu kucing birman sangat lembut dan halus. Pastikan bulunya tetap sehat dengan menyikat bulu secara teratur. Anda dapat menggunakan sisir bulu yang lembut atau bulu kucing khusus untuk kucing birman. Hindari menyisir bulu terlalu kuat karena bisa merusak bulu kucing. Pastikan juga untuk membersihkan telinga kucing birman secara teratur. Bersihkan telinga dengan kapas atau kain lembut yang dibasahi dengan larutan pembersih telinga khusus kucing. Merawat kuku kucing, kuku kucing birman perlu dipotong secara teratur. Anda dapat menggunakan gunting kuku khusus kucing atau gunting kuku manusia. Hindari memotong terlalu pendek karena dapat menyebabkan perdarahan. Jika kucing Anda tidak suka dipotong kuku, Anda dapat membawa kucing ke dokter hewan untuk dipotong kuku. Bermain dengan kucing, bermain dengan kucing birman adalah cara yang baik untuk menjaga kucing tetap aktif dan bahagia. Berikan mainan kucing yang aman dan menyenangkan untuk dimainkan. Jangan lupa untuk memberikan waktu yang cukup untuk bermain dengan kucing Anda. Menciptakan lingkungan yang aman, pastikan lingkungan kucing Birman Anda aman dan nyaman. Bersihkan rumah secara teratur dan hindari membiarkan benda-benda berbahaya di sekitar kucing. Jangan biarkan kucing Anda keluar rumah tanpa pengawasan karena dapat membahayakan kucing. kesimpulan perawatan kucing Birman membutuhkan waktu dan perhatian pastikan kucing anda selalu diberi makanan yang sehat dan bergizi menjaga kesehatan gigi dan bulu memotong kuku secara teratur memberikan waktu untuk bermain dan menciptakan lingkungan yang aman dengan perawatan yang tepat kucing Birman anda akan tetap sehat dan bahagia serta menjadi teman yang baik dan setia selama bertahun-tahun selain itu Selalu perhatikan tanda-tanda kesehatan kucing Birman seperti nafsu makan yang menurun, bulu yang kusam, atau perubahan perilaku seperti kurang aktif atau mudah marah. Jika Anda melihat tanda-tanda tersebut, segera bawa kucing Anda ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat. Terakhir, jangan lupa memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada kucing Birman Anda. Beri kucing Anda waktu untuk bersantai dan beristirahat di tempat yang nyaman. Ajak kucing Anda untuk bermain dan memberikan banyak perhatian serta pujian. Dengan memberikan perawatan dan kasih sayang yang tepat, kucing Birman Anda akan menjadi teman yang setia dan bahagia selama bertahun-tahun.